Pada video sebelumnya ketika telah membahas tentang konflik sosial, kami sedikit menyinggung tentang kekerasan dan berjanji untuk membahasnya dalam satu video tersendiri. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan berusaha untuk menepati janji tersebut. Suatu konflik sosial dapat muncul apabila disertai dengan luapan perasaan tidak suka, benci, dan lain sebagainya. Bahkan sampai disertai munculnya keinginan untuk menghancurkan atau bahkan menghabisi lawan atau pihak lain. Apabila keinginan tersebut diwujudkan dalam sebuah tindakan, maka saat itulah terjadi kekerasan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kekerasan? Tindakan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kekerasan? Pada kesempatan ini, kami akan berupaya menjelaskannya. Yang pertama kita akan mulai dengan pengertian kekerasan. Istilah kekerasan berasal dari bahasa latin yaitu, violentia, yang berarti keganasan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, aniaya, dan perkosaan. Tindakan kekerasan, menunjuk pada tindakan yang dapat merugikan orang lain. Misalnya, pembunuhan, penjarahan, pemukulan, dan lain-lain. Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja. Baik itu verbal maupun nonverbal, yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat, sehingga berdampak atau menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Berikutnya, kita akan membicarakan macam-macam kekerasan; tidak dapat dipungkiri, tindakan kekerasan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Apabila tindakan kekerasan telah melekat dalam diri seseorang guna mencapai tujuan hidupnya. Tidak mengherankan jika semakin hari kekerasan semakin meningkat dalam berbagai macam dan bentuk. Oleh karena itu, para ahli sosial berusaha mengklasifikasikan bentuk dan jenis kekerasan menjadi dua macam, yaitu Pertama adalah berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan kekerasan struktural. Seperti apa itu kekerasan fisik itu, yaitu kekerasan nyata. Maksudnya adalah kekerasan yang dapat dilihat secara langsung, dirasakan langsung oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang. Contohnya penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan lain-lain. Adapun kekerasan psikologis adalah kekerasan yang memiliki sasaran pada psikis atau jiwa seseorang atau sekelompok orang, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa atau psikisnya. Contoh kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan, dan lain sebagainya. Dan adapun kekerasan struktural yaitu, kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kekerasan ini sulit untuk dikenali. Kekerasan struktural yang terjadi dapat menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, keadilan, serta wewenang untuk mengambil keputusan. Situasi ini dapat memengaruhi fisik dan jiwa seseorang dan juga kelompok. Biasanya kekerasan struktural ini dilakukan oleh negara. Karena yang bertanggung jawab untuk mengatur dan membuat kebijakan secara struktural pada skala yang besar hanya bisa dilakukan oleh negara. Karena hanya negara yang memiliki kewenangan serta kewajiban resmi untuk mendorong pembentukan atau perubahan struktural dalam masyarakat. Misalnya, terjangkitnya penyakit kulit di suatu daerah akibat limbah pabrik di sekitarnya, atau tercemarnya sungai dan lingkungan akibat limbah pabrik. Secara umum korban kekerasan struktural tidak menyadarinya karena sistem yang menjadikan mereka terbiasa dengan keadaan tersebut. Tetapi kekerasan tersebut bisa dipahami oleh kalangan terdidik, seperti aktivis, ilmuwan, mahasiswa, dan kalangan terpelajar lainnya. Adapun berdasarkan pelakunya, kekerasan dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu, pertama kekerasan individual adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada satu individu atau lebih bahkan lebih. Contohnya pencurian, pemukulan, penganiayaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kekerasan kolektif, adalah kekerasan yang dilakukan oleh banyak individu atau oleh masa. Contoh tawuran pelajar, bentrokan antar desa dan lain-lainnya. Lalu, bagaimana caranya atau upaya apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan tindak kekerasan ini? Saat ini, tindak kekerasan menjadi tindakan alternatif manakala keinginan dan kepentingan suatu individu atau kelompok tidak tercapai. Kondisi yang sangat menyedihkan, kekerasan melanda di segala bidang kehidupan baik sosial, politik, budaya, bahkan keluarga. Tindakan ini membawa kerugian yang besar bagi semua pihak, angka terjadinya kekerasan terus meningkat dari hari ke hari. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk mencegah semakin membudayanya tindakan kekerasan. Upaya-upaya tersebut antara lain, yang pertama, melalui kampanye anti-kekerasan. Kampanye anti-kekerasan secara terus-menerus mendorong individu untuk lebih menyadari akibat dari kekerasan secara global. Melalui kampanye anti-kekerasan, setiap masyarakat diajak untuk berperan serta dalam menciptakan kedamaian. Karena dalam kondisi yang damai, individu mampu berkarya menghasilkan sesuatu untuk kemajuan. Dengan kata lain, kekerasan mendatangkan kemunduran dan penderitaan, sedangkan tanpa kekerasan akan membentuk sistem kehidupan yang mengarah pada kemajuan bangsa. Yang kedua adalah mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial dengan cara yang bijak. Dalam upaya ini, pemerintah mempunyai andil dan peran yang besar. Secara umum, apa yang menjadi tindakan pemimpin, akan ditiru dan diteladani oleh bawahannya. Jika suatu negara menjauhkan segala bentuk tindakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah sosial, maka tindakan ini akan diikuti oleh segenap warganya. Dengan begitu, semua pihak berusaha untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, yang akhirnya membawa kedamaian dalam kehidupan sosial. Yang ketiga adalah penegakan hukum secara adil dan bersih. Sistem hukum yang tidak tegas mampu memengaruhi munculnya tindakan kekerasan. Hal ini dikarenakan perasaan jengkel akan timbul, manakala keputusan hukum mudah digantikan dengan kekuatan harta dan jabatan. Sedangkan mereka yang tidak berharta dan tidak punya jabatan, diperlakukan dengan cara yang kasar serta tidak manusiawi. Kejengkelan melihat ketidakadilan ini mendorong munculnya tindakan kekerasan. Oleh karena itu, penataan sistem penegakan hukum yang adil dan tegas mampu mengurangi meningkatnya angka kekerasan yang terjadi. Lalu yang keempat adalah menciptakan pemerintahan yang baik. Sebagian besar kekerasan yang terjadi di Indonesia dikarenakan cara kerja pemerintah yang kurang memuaskan. Perasaan tidak puas mendorong masyarakat melakukan tindakan kekerasan sebagai wujud protes. Oleh karena itu, menciptakan pemerintahan yang baik merupakan salah satu upaya yang tepat dalam mengatasi kekerasan. Upaya ini dilakukan dengan cara menyusun strategi dan kebijakan yang adil bagi rakyat, sehingga rakyat dapat memenuhi setiap kebutuhan hidupnya tanpa ada perasaan tidak adil. Apabila teman-teman merasa ada yang perlu ditambah tentang bentuk kekerasan maupun upaya untuk mencegahnya, Tulis di kolom komentar, supaya orang lain juga bisa membaca dan memahaminya. Berbagi pengetahuan yang sedikit itu lebih baik, daripada memiliki banyak pengetahuan tapi tidak pernah di-share dengan orang lain. Karena itu tidak akan merubah apapun di sekitar kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dilengkapi, bila ada yang baik sebarkan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.